Jika Anda memiliki salah satu dari tanda-tanda berikut ini, segera pergi ke rumah sakit. Rasa tidak nyaman, tekanan, rasa penuh atau nyeri di bagian tengah dada Anda. Gejala tersebut berlangsung lebih dari beberapa menit atau hilang dan kembali. Nyeri atau ketidaknyamanan pada satu atau kedua lengan, punggung, leher, rahang atau perut, Sesak napas dengan atau tanpa rasa tidak nyaman di dada, keluarnya keringat dingin, mual, atau pusing. Wanita agak lebih mungkin dibandingkan pria untuk mengalami beberapa gejala umum lainnya, terutama sesak napas, mual, muntah, dan nyeri punggung atau rahang. Wanita dapat mengalami serangan jantung tanpa tekanan dada.